Assalamualaikum warahmatullahi selamat siang selamat semua ini kita akan promosikan ini batu akik ruby eh bukan ruby ini bersafir ya ini bersafir Afrika ini ini Minion-minion ya kurang lebihnya satu centian ini kualitasnya biasa Ini asli ya batunya ini transparan pastinya. Kalau kita percaya kita akan center dulu. Harganya, ini harganya enam puluh ribuan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, orderannya. Terima kasih.